marilah kita berdoa. Kita semua berdiri sikap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk dia teman. -teman. Baik, anak-anak Sebelum kita membahas materi, Terlebih dahulu ibu ingin nge ngecek kehadiran siswa. Bagaimana hari ini? Hari ini semua, Oke, okay. anak-anak, sekarang ibu ingin tanya. Ayo, ingat-ingat pelajaran -ingat. yang lalu, bicara tentang apa? Ngerjain kehabisan saya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Manila, kita berbicara tentang Nabi Yesaya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel? Menyampaikan bahwa Allah marah dan, mara dan menghukum mereka. Jadi Nabi Yesaya mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan akan marah dan menghukum mereka. Anak-anakku yang terkasih, pada hari ini materi kita adalah Yesus Kerajaan Allah Dengan kata-kata Tujuannya adalah Agar siswa dapat Mengakui karya Keselamatan yang diwartakan dengan kata-kata Dengan pertanyaan penuntun kedua, pendalaman kitab suci, dengan pertanyaan penuntun ketiga, rangkuman bersama, keempat, refleksi dan penilaian. Namun sebelum itu, Ibu mengajak berdiri untuk kita bernyanyi bersama sambil tepuk tangan. Siap? Tuhan nah, yes. Buku siswa halaman angka 4647 baca cerita tentang Tommy. Kalau dikasih pertanyaan Bisa menjawab Baik, anak-anak Sudah membaca semua? Sudah, budu. Sudah. Sudah, Bu Oke, sekarang Jawablah pertanyaan-pertanyaan Berikut Baca soal yang ada, diskusikan dengan teman di samping dengan Teman kelompok Kemudian, yang ingin menjawab angkat tangan Mengapa setiap orang Percaya kelompok satu karena kepercayaan itu cukup hidup. Jadi, karena kepercayaan adalah kunci utama atau modal dalam hidup. Terima kasih, tepukan untuk kelompok 1 Apa saja cara-cara yang ditempuh oleh banyak orang untuk mendapat kepercayaan? Satu. Jadi apa saja yang bisa kita buat yaitu kita harus bertanggung jawab, kita harus jujur, kita harus sopan, berbuat baik. Kenapa ada orang-orang yang kata-katanya diterima dan dipercaya banyak orang? atau tidak dipercaya oleh sesamanya. dia lakukan Jadi orang itu tidak percaya kalau yang dia ngomong itu berbeda dengan apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan. Bagaimana cara yang bisa kita tempuh untuk memperoleh kepercayaan? Ayo, kita harus sabar. Kita harus bersabar. Masih ada yang lain? Tepuk tangan untuk kelompok satu Jadi anak-anak Bahwa kepercayaan itu adalah Kunci utama dalam hidup Agar orang bisa dipercaya Kita harus apa? Harus berkata jujur Harus bertanggung jawab harus berbicara apa yang sebenarnya karena dari kepercayaan itu membuat orang lain akan percaya kepada kita. Baik anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan kisah dari kitab suci. Di sini kita akan menonton video tentang Yudas Iscariot yang mengkhianati Yesus. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah Taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak tiga orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin Jalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit. Tiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa Yesus membangunkan mereka dua kali Tetapi mereka kembali tertidur Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali Ia berkata Marilah kita pergi Orang yang menghidrati aku ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan tentungan ke dalam taman Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka, dia mencium diri Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu. Yesus menurut Petrus menyingkirkan pedangnya Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu Adik-adik mungkin kamu berpikir Prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus Ketika ia menyembuhkan telinga orang itu Ternyata tidak mereka tetap menanggap Yesus Menalami cerita kitab suci Dalam video tadi Baca soal baik-baik diskusi dengan ke teman di samping Siapa saja yang Dikisahkan dalam teks Tadi, dalam cerita video tadi Yudas Tua tua dan imam kepala Jadi Yudas Tua tua dan imam kepala Tepuk tangan untuk Kelompok satu Apa yang dilakukan Yudas. Ayo, untuk mana? Yudas, Yudas Yesus. Jadi yang dilakukan Yudas adalah dia datang dan mencium Yesus. Sekarang, pertanyaan ketiga, apa yang dikatakan Yesus kepada Yudas? Ayo. Yudas, Jadi, Yesus bertanya kepada Yudas, "Untuk itukah engkau itu datang?" Tepuk tangan untuk kelompok Tiga Menurut kalian, Apakah yang mengkhianati Yesus? Yudas Iskariot. Jadi yang mengkhianati Yesus adalah Apakah kalian mengkhianati orang lain? Apakah kalian orang lain? Apakah kalian temukan juga ada teman yang orang lain? Apa? Ada teman yang mengkhianati orang lain? Ya? Ada. kalian mengkhianati orang lain? Apakah Yang mengkhianati orang Misalnya kita omong itu lain, sebetulnya dia tempat lain, dia omong lain, dia berbicara lain. Itu yang disebut dengan teman yang mengkhianati. Sekarang kita lanjut bersama bahwa manusia saling bergantung satu terhadap yang lain. Salah satu kebutuhan sosial manusia adalah kepercayaan. Bagaimana cara untuk memperoleh kepercayaan dari orang lain. Melalui kata-kata, seseorang dapat menilai sikap hatinya, sikap bertanggung jawab, sikap jujur dan bisa dipercaya, ditentukan oleh keselarasan kata-kata dengan sikap hidupnya. Orang yang berbohong, kepercayaan akan dia akan berkurang dan akan hilang. Tetapi, orang yang mampu menunjukkan kebenaran, Sikap tanggung jawab dan kejujuran, maka kepercayaan akan semakin bertambah. Kata-kata atau sabda Yesus mampu mengubah kepercayaan orang-orang pada saat itu karena disertai dengan perbuatan. Kata-kata yang lebih bawah dan penuh kuasa membuat orang sakit menjadi sembuh, orang tidak berdaya menjadi teguh, dan orang-orang yang kurang percaya. Menjadi percaya Anak-anak Bagaimana perasaan kamu Setelah mengikuti pelajaran ini Lepuk untuk lima Jadi setelah mengikuti pelajaran ini Perasaan menjadi senang dan gembira Apakah kalian setuju dengan Apa yang dilakukan oleh Yudas Apa yang dilakukan oleh Yudas itu Semua orang kita setuju ya karena dia mengkhianati Yesus Padahal dia termasuk dalam rombongan ke-12 Murid Yesus Baik sekarang saat evaluasi, Siapakah murid yang mengkhianati Yesus? Pepuk tangan untuk kelompok 3 Apakah yang dilakukan Yesus sesuai dengan kata-katanya? Sesuai Tetapi tadi ibu sudah jelaskan bahwa Ketika Yesus melarang Petrus untuk memotong telinga prajurit tadi, kemudian perbuatannya itu bahwa ia menyembuhkan telinga prajurit. Ada tugas semua lagi, yakni buatlah sebuah puisi tentang Yesus yang mewartakan Kerajaan Allah. Dengan demikian pertemuan kita untuk pagi hari ini, hanya satu di sini, Ibu minta untuk pemimpin kita dalam doa penutup Jika berdoa kita semua diajari di Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh